Halo mahasiswa-mahasiswi saya yang mengambil mata kuliah Statistika Deskriptif Pada hari ini kita kembali bertemu melalui perkuliahan secara virtual Belajar tentang Statistika Deskriptif Dan topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah Distribusi Probabilitas pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar apa itu probabilitas, beberapa ketentuan yang berlaku dalam menghitung nilai probabilitas, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu distribusi probabilitas? Konsep distribusi probabilitas adalah tentu tak ubahnya dengan konsep daftar distribusi frekuensi yang pernah kita pelajari sebelumnya yaitu adalah sebuah tabel yang memuat semua hasil-hasil percobaan. Ya, jadi kalau kita melakukan percobaan berulang kali maka percobaan yang kita lakukan itu kemudian kita tabulasikan hasil yang muncul atau hasil yang terjadi, ya, lalu disertai dengan nilai probabilitas dari hasil yang terjadi tersebut. Itulah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Ya. Nah, agar lebih paham konsep dari distribusi probabilitas tersebut, berikut saya memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana. Dan nanti silahkan Anda kembangkan pada contoh-contoh yang lainnya misalnya adalah percobaan kita yaitu melempar beberapa kali mata uang logam yang memiliki dua sisi kita tahu satu mata uang logam itu memiliki dua sisi yaitu sisi angka dan sisi gambar nah mata uang logam ini kalau kita lempar berkali-kali maka tentu akan memunculkan hasil-hasil yang dapat kita hitung sendiri misalnya kita lempar 3 kali maka hasil-hasil yang muncul adalah misalnya tidak muncul angka sama sekali artinya ketiga-tiganya gambar atau muncul sekali angka dua kali muncul gambar atau muncul dua kali angka tiga, satu kali muncul gambar atau bisa jadi hasilnya adalah ketiga-tiganya yang muncul adalah angka ya nah hasil-hasil ini kalau kita kumpulkan namanya distribusi probabilitas bagaimana cara menyusunnya dari hasil percobaan ini kita coba memberikan pendekatan perhitungan hasil-hasilnya terlebih dahulu menggunakan sebuah diagram pohon. ya Di SMA mungkin Anda sudah pernah belajar apa itu diagram pohon. Pohon tentu memiliki cabang dan ranting ya. Ini kira-kira bentuknya. Misalnya kita mulai dari pelemparan satu mata uang logang yang bersisi dua. Ya, kalau kita lempar pertama, hasil yang muncul adalah bisa jadi gambar atau angka. Ada dua kemungkinan hasil yang muncul kalau kita melempar sekali. Kalau kita melemparnya dua kali, maka ada empat kemungkinan hasil yang muncul. Yang pertama, apa adalah bisa jadi gambar, gambar, atau dua-duanya gambar. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah gambar pelemparan pertama. Angka pelemparan kedua, kemungkinan hasil yang ketiga adalah pelemparan pertama angka, pelemparan kedua gambar, dan kemungkinan hasil yang keempat adalah bisa jadi dua-duanya adalah angka. Nah kalau kita terus melempar menjadi tiga kali pelemparan Maka ada 8 kemungkinan hasil yang muncul dalam pelemparan satu mata uang logam tersebut Apa aja hasil hasilnya adalah Pada pelemparan pertama bisa jadi gambar, kedua gambar, dan ketiga gambar Atau pertama gambar, kedua gambar, ketiga angka atau gambar, angka, gambar, atau gambar, angka, angka, atau angka, gambar, gambar, atau angka, gambar, angka, atau angka, angka, gambar, atau ketiga-tiganya yang muncul adalah angka. Jadi kalau misalnya inilah merupakan pelemparan pertama, ini pelemparan kedua dan ini pelemparan ketiga maka hasil-hasil yang muncul ini kita kumpulkan ya hasilnya adalah yaitu tiga yang gambar atau gambar-gambar angka gambar angka-gambar gambar angka-angka gambar angka gambar-gambar -angka, angka, angka, -gambar -angka, -gambar, angka gambar angka angka angka gambar atau Ketiga-tiganya adalah angka Ada delapan hasil Kemungkinan yang muncul Dalam melempar tiga kali Mata uang logam Nah hasil-hasil ini kita bisa tabulasikan Dia kurang lebih seperti ini Ya, Kemungkinan hasil yang pertama Tadi adalah gambar-gambar-gambar Kemungkinan hasil yang kedua Gambar-gambar angka Ketiga gambar angka gambar, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, -angka, angka, angka gambar angka, angka angka gambar dan angka angka angka. Nah, kasus yang kita mau perhatikan dalam percobaan kita ini adalah kalau kita kembali kepada contoh soalnya tadi yaitu adalah jumlah angka yang muncul. Maka, kalau kita mau menghitung jumlah angka yang muncul dari setiap kemungkinan hasil yang muncul adalah, misalnya kita mulai dari kemungkinan hasil yang pertama. Kemungkinan hasilnya adalah gambar-gambar-gambar. Di sini tidak muncul angka sama sekali. Maka jumlah angka yang muncul kita beri nilai 0. Kemungkinan hasil yang kedua adalah gambar-gambar angka. Di sini ada satu angka yang muncul. Maka jumlah angka yang muncul satu kemungkinan hasil yang ke ketiga gambar-angka gambar di sini juga ada satu angka muncul keempat adalah gambar angka-angka ada dua angka yang muncul kita catat angka gambar-gambar kemungkinan hasil kelima sekali muncul angka dan kemungkinan hasil yang ke-8 adalah angka-angka-angka ada tiga kali muncul angka kita tulis 3. Jadi variasinya adalah Tidak muncul gambar sama sekali Muncul angka sekali Sekali saya ulang Tidak muncul angka sama sekali Muncul sekali angka Muncul dua kali angka Atau muncul tiga kali angka Dalam melempar tiga kali Satu buah mata uang logam ya. Jadi jumlah angka yang muncul ini Kemudian kita susun dia dalam sebuah tabel probabilitas. Seperti apa? Ah, seperti ini tabelnya. Yaitu jumlah angka yang muncul, misalnya kita beri simbol x. Ya, variasinya tadi ada tiga. Yaitu adalah tidak muncul angka sama sekali, muncul sekali angka, muncul dua kali angka, dan muncul tiga kali angka. Ada delapan kemungkinan hasil ya dari melempar tiga buah mata uang logam. Nah, dari jumlah angka yang muncul ini, kita bisa menghitung nilai probabilitasnya. Yaitu apa? Dengan menghitung berapa banyak jumlah angka tidak muncul sama sekali. Tentu kasusnya satu. Ya, yaitu gambar-gambar-gambar. Karena ada satu tidak muncul, baik nah, satu dari 8 kemungkinan hasil, ya, dari ya delapan kemungkinan hasil tadi, ada satu yang tidak muncul angka sama sekali, maka probabilitas tidak muncul angka sama sekali adalah tentu seperdelapan, ya satu bagi dengan 8 kemungkinan hasilnya. Adalah jadi ini adalah probabilitas tidak muncul angka sama sekali dalam melempar tiga kali mata uang logam. Nah, jumlah angka yang muncul sekali, misalnya, ada berapa tadi? Ada tiga ya, sehingga nilai probabilitasnya adalah yaitu probabilitas muncul angka satu kali ya dalam melempar tiga kali mata uang logam ada tiga kemungkinan hasil karena ada delapan total kemungkinan hasil maka 3 per delapan sama dengan 0,375 inilah nilai probabilitas jumlah angka jumlah muncul satu angka dalam melempar tiga kali mata uang logam demikian seterusnya dua kali muncul angka ada tiga buah tadi kemungkinan hasilnya ya yaitu probabilitasnya 0,375 dan kalau tiga tiganya muncul angka tadi hanya satu kemungkinan hasilnya yaitu angka angka angka ya satu bagi total kemungkinan hasil yang muncul adalah 0,125. Jadi 0,125 ini adalah probabilitas munculnya 33 angka dalam melempar 3 kali satu buah mata uang logam. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan ini totalnya adalah 1 sesuai dengan prinsip nilai probabilitas nilainya adalah dari 0 sampai 1. Inilah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Nah, da, kalau kita teruskan, nilai probabilitasnya tadi kita bisa menyusun grafiknya. Disebut dengan grafik probabilitas. Ya, seperti distribusi frekuensi sebelumnya ya. Nah, ini dia. Misalnya jumlah angka yang muncul tadi adalah tidak muncul angka sama sekali muncul satu kali angka, muncul dua kali angka dan muncul tiga kali angka. Ya. Berapa probabilitas tidak muncul angka sama sekali adalah sudah kita hitung tadi sebesar 0,125. Muncul angka satu kali dalam melempar 3 kali mata uang logam adalah 0,375. Muncul dua kali angka dalam melempar tiga kali mata uang logam, probabilitasnya adalah 0,375 juga, dan muncul tiga-tiganya angka dalam melempar tiga kali mata uang logam adalah probabilitasnya juga 0,125. Inilah yang disebut dengan grafik probabilitas, karena Anda sudah paham, maka. Saya memberikan latihan kepada Anda atau tugas ya Sebagai latihan memahami konsep distribusi probabilitas ini Yaitu saya menugaskan Anda membuat tabel distribusi probabilitas Dari banyaknya sisi gambar yang muncul Dalam melempar sebanyak 4 kali mata uang logam Nah jadi silakan Anda susun tabel distribusi probabilitasnya. Oke, kalau Anda sudah memahami konsep dari distribusi probabilitas dan Anda juga sudah bisa menyusun sebuah tabel distribusi probabilitas, sekarang kita teruskan ya materi perkuliahan kita yaitu apa ciri-ciri yang bisa kita amati dalam sebuah distribusi probabilitas yang pertama adalah bahwa probabilitas dari sebuah hasil tidak akan lebih dari satu. hasilnya adalah atau nilai probabilitasnya antara 0 dan satu. itu ketentuannya yang kedua adalah bahwa hasil-hasilnya ya tidak akan terikat satu sama lain ya atau disebut dengan mutually exclusive. Maksudnya adalah bahwa kejadian satu ya tidak akan menghambat kejadian yang kedua dan seterusnya. Ini konsep ini pernah kita jelaskan minggu sebelumnya dan yang ketiga adalah bahwa haruslah semua hasil hasilnya lengkap atau collectively exhaustive. Maksudnya di sini adalah bahwa tidak ada kemungkinan hasil yang tidak tercatat ya, yang tidak kita ketahui. Ya, saya berikan contoh kemarin adalah bahwa ketika kita melempar mata dadu, maka pertanyaannya apa hasil yang muncul? oh saya tidak tahu ya, tidak mungkin kita harus tahu apa hasil yang muncul apakah munculnya angka gambar eh munculnya sisi satu, sisi dua atau sisi berapa yang muncul dari mata dadu yang kita lempar demikian juga kalau misalnya kita melempar satu mata uang logam ya hasilnya adalah yang munculnya angka atau munculnya gambar tidak mungkin kita katakan bahwa tidak muncul sama sekali inilah ciri-ciri dari distribusi probabilitas kemudian tadi saya katakan misalnya kita inginkan jumlah hasil atau jumlah angka yang muncul dari contoh pertama tadi ya jumlah angka yang muncul itu kita beri simbol dengan X nah X di sini kita sebut sebagai variabel acak. Ya. Lalu apakah itu variabel acak? Konsepnya adalah yaitu sebuah kuantitas yang dihasilkan dari sebuah percobaan yang nilainya bervariasi. Ya. Jadi misalnya tadi nilai X kita berikan simbol mewakili jumlah angka yang muncul dari Melempar tiga kali mata uang logam. Nah, nilainya bervariasi, kan? Apa tidak muncul angka sama sekali? Muncul sekali angka, muncul dua kali angka, dan muncul tiga kali angka. Nah, ini yang disebut dengan variabel acak. Kita akan sering ketemu nanti dengan variabel acak ini dalam distribusi probabilitas. Sifat variabel acaknya itu kita kelompokkan menjadi dua sehingga distribusi probabilitas ini kita bagi dua kemudian. Yang pertama adalah yaitu sifat variabel acak yang bersifat diskrit. Ya. Seperti apakah sifat variabel acak yang bersifat diskrit itu adalah nilai variabel acaknya merupakan nilai-nilai yang terpisah dengan jelas. Atau nilai variabel acaknya merupakan hasil penjumlahan atau hasil perhitungan. Ya. Misalnya, berapa banyak mahasiswa di kelas? Hasilnya adalah bisa jadi 30 orang atau 35 orang. Tidak mungkin Ya, hasilnya adalah 35 setengah orang Bahwa 35 atau 36 adalah nilai yang terpisah dengan jelas Dan hasil percobaannya itu bukan merupakan hasil pengukuran Tetapi hasil perhitungan Ya, misalnya, Misalnya lagi apa? Berapa banyak uang logam di tangan Anda sekarang? Tukar 2K, dan seterusnya, atau berapa banyak telur di kulkas Anda, dan lain sebagainya. Ya, sifatnya itu disebut dengan diskret. Nah, karena sifat dari variabel acaknya diskrit, maka distribusi probabilitasnya nanti disebut dengan distribusi probabilitas diskret. Seperti apa, nanti kita akan pelajari setelah ini. Sifat variabel acak yang kedua adalah disebut dengan continue, yaitu apa? Tentu, sebuah variabel acak yang memiliki nilai antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya memiliki atau tidak ada batasan-batasan tertentu, ya, atau konsep yang sederhananya juga adalah bahwa. Hasil-hasilnya merupakan hasil pengukuran, bukan hasil perhitungan. Misalnya apa? Berapa suhu udara sekarang? Itu adalah hasil pengukuran menggunakan alat tertentu. Ya. Atau misalnya berapa berat badannya? 50 kg. Pak ya pas. Ya, tentu kalau kita teliti lagi bisa jadi 50 kg lebih sekian sekian sekian. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Jadi sifat dari variabel acak yang kontinu itu nanti maka distribusi probabilitasnya kita sebut sebagai distribusi probabilitas kontinu. Seperti apa itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada materi selanjutnya kita belajar tentang membuat sebuah deskriptif, sebuah distribusi polaritas seperti deskriptif tabel, distribusi frekuensi yang kita pelajari sebelumnya. Ya, di sini kita akan melihat hanya dua, yaitu rata-rata mewakili ukuran keterpusatan. Dan standar deviasi mengukur mewakili ukuran persebarannya. Berbeda kalau kita belajar kemarin distribusi frekuensi ada banyak ya bentuk ukuran pemusatan data yaitu median, modus dan lain sebagainya. Demikian juga dengan ukuran penyebarannya. Ya, nah pada ukuran pemusatan data ini kita gunakan rata-rata. Nilai rata-rata ini nanti kita sebut juga dengan istilah expected value atau nilai harapan. Nah, apa itu nilai rata-rata dalam sebuah distribusi probabilitas? Yaitu merupakan suatu nilai yang mewakili ukuran pemusatan distribusi probabilitas. Pusat dari distribusinya di mana? Nah ini. Sehingga nilai dari rata-rata itu juga disebut sebagai expected value atau nilai harapan. Nah, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata distribusi probabilitas? Ini rumusnya. Untuk yang bersifat diskrit ya. Ini rumusnya. Yaitu mu sama dengan jumlah perkalian antara nilai variabel acaknya dengan Probabilitas. inilah rata-rata untuk menghitung expected value maaf, inilah rumus yang kita gunakan untuk menghitung rata-rata distribusi probabilitas untuk bersifat diskret, sedangkan continue nanti kita akan pelajari ketika kita melihat distribusi probabilitas yang bersifat continue sedangkan standar deviasinya yaitu, adalah suatu nilai yang menjelaskan sebaran besaran atau besaran dari sebaran sebuah distribusi probabilitas atau suju dan variasi. Nah, ini rumusnya: bahwa varian, sebarkan dengan sigma kuadrat, adalah jumlah perkalian antara selisih kuadrat antara nilai variabel acak. X dengan rata-ratanya selisihkan ini lalu dikuadratkan hasil selisih kuadratnya kalikan dengan nilai probabilitasnya untuk hasil-hasilnya jumlahkan, maka itu disebut dengan varian dari distribusi probabilitas sedangkan kalau kita mau mencari nilai uh, apa standar deviasi ya. Yaitu kita apa? Kita akarkan ya nilai varian itu sendiri. Itulah rumus untuk menghitung nilai standar deviasi. Kita ambil sebuah contoh ya, yaitu seperti pada slide 12, sebuah showroom yang menjual berbagai mobil baru dengan merek Ford. Ya. Surum ini biasanya menjual paling banyak pada hari Sabtu Kenapa bisa jadi karena disitu orang libur ya Ada kesempatan untuk membeli mobil Distribusi prioritas banyaknya yang terjual mobil pada suatu hari Sabtu Adalah jadi misalnya dalam setahun tentu ada 52 ya hari Sabtu Ya Nah, jadi kita hitung setiap hari Sabtu itu berapa yang terjual mobilnya. Nah, dari 52 hari Sabtu itu mungkin muncul, tidak ada yang tidak terjual sama sekali. Atau ada suatu hari Sabtu terjual hanya satu mobil. Atau terjual dua mobil pada suatu hari Sabtu, terjual tiga mobil pada suatu hari Sabtu, atau paling banyak terjual 4 mobil pada suatu hari Sabtu. Nah, di sini sudah diketahui nilai distribusi probabilitasnya. Yaitu adalah, Probabilitas tidak terjual mobil sama sekali pada suatu hari Sabtu adalah 0,1. Probabilitas terjualnya satu mobil pada suatu hari Sabtu adalah 0,2. Probabilitas terjual dua mobil pada suatu hari Sabtu adalah 0,3 diperoleh dari mana yaitu dari 52 hari Sabtu tadi kita hitung berapa hari Sabtu yang terjual dua mobil ya kan? kita bagi dengan banyaknya hari Sabtu yang kita observasi dapatlah 0,3 dan seterusnya ya karena sudah kita ketahui nilai probabilitasnya maka, pekerjaan kita menghitung rata-rata hitung dan standar deviasinya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kita mulai dulu dari rata-ratanya, rata-rata distribusi probabilitas, yaitu rumusnya tadi adalah sigma, perkalian antara nilai variabel acaknya. Area acak yang disinilah jumlah mobil yang terjual pada suatu hari Sabtu. Kalikan dengan nilai probabilitasnya, berarti 0 kali 0,1 adalah 0,1 kali 0,2 0,2 2 kali 0,3 adalah 0,6 dan seterusnya. Maka hasil perkalian ini kita jumlahkan dapatlah 2,1. Apa artinya ini? Kalau kita ambil nilai pembulatannya dua, karena tidak mungkin ada mobil yang terjual dua setengah, ya, atau 2,1. ya, berarti bahwa rata-rata terjual atau rata-rata banyaknya mobil yang terjual pada suatu hari Sabtu adalah ada dua unit. Dua unit ini tentu mewakili nilai tengah atau nilai keterpusatannya. Ya, yaitu jumlah mobil yang terjual pada suatu hari satu nah inilah konsep rata-rata distribusi probabilitas kemudian kita teruskan bagaimana cara menghitung nilai standar deviasinya ya, nilai standar deviasinya adalah nah, tadi rumusnya ya, kita hitung dulu nilai variannya yaitu variannya sama dengan apa yaitu jum, selisih jumlah perkalian antara selisih kuadrat nilai variabel acak dan rata-ratanya terhadap probabilitas. Jadi kalau kita urai rumusnya, pertama hitung dulu nilai rata-ratanya, tadi sudah kita hitung ya, 2,1. Lalu nilai variabel acaknya selisihkan dengan rata-ratanya. Atau buat kolom bantunya, X kurang mu. Mu adalah rata-rata. Rata-rata distribusi probabilitas. X-nya berarti 0. 0 kurang 2,1 min 2,1. 1 dikurang 2,1 adalah min 1,1. 2 dikurang 2,1 min 0,1. 3 dikurang 2,1, 0,9, dan seterusnya. Selisih nilai variabel acak terhadap rata-ratanya ini kita kuadratkan. Ya, hasilnya pada kolom selanjutnya. Yaitu min 2,1 kuadrat adalah 4,41, dan sampai 1,9 kuadrat adalah 3,61. Selisih yang telah kita kuadratkan ini kemudian kita kalikan dengan nilai probabilitasnya. Nah ini, ya, selisih kuadrat untuk pertama tadi adalah 4,41 kalikan dengan 0,1 nilai probabilitasnya, dapatlah 0,441. 1,21 kalikan dengan 0,2 nilai probabilitasnya. 0,242 0,01 Kalikan 0,3 Dapat 0,03 dan seterusnya Setelah selesai Kemudian kita jumlahkan Jumlahnya adalah 1,29 1,29 ini Ini baru nilai varian Sehingga kalau kita mencari Berapa nilai dari standar deviasinya, tentu kita harus akarkan terlebih dahulu nilai dari varian yang kita peroleh. Ya, Jadi kita akarkan 1,29, cari nilai akar kuadratnya, itulah yang disebut dengan nilai standar deviasi distribusi probabilitas.